Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lord love Lovers dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan kabar menarik dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk terus mendukung ya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Di Jumat yang berkah ini Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia apapun yang dilakukan selalu dimudahkan amin kita awali dengan kabar spesial yang sangat membahagiakan dan pastinya warga Konoha kaget banget ya semalam tiba-tiba Bunda Lesti Kejora di laman akun Instagram pribadinya mengunggah foto bareng suami tercinta Papa Bilar dan memakai baju kapel di tempat yang sangat romantis Ternyata Bunda Lesti dan Papa Bilar semalam merayakan anniversary di tanggal 24 kemarin Yang baru dirayakan semalam Ini luar biasa kebahagiaan untuk kita semuanya Masya Allah mudah-mudahan bahagia selalu untuk Lestler Rumah tangganya langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin ya alamin. Di postingan ini pun Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat di situ captionnya ada tentunya tertulis angka 24, special nih, 24 yang dirayakan semalam oleh Lesti dan Bilar. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari suami tercintanya Bunda Lesti, Papa Bilar mengatakan itu omnya ya, katanya tuh. Lagi-lagi, kelakuan kegeserakan Rizki Bilar. Ini ada aja di persahabatnya yang membuat kita happy. Masya Allah, bahagia selalu untuk Lesti dan Bilar. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya. Dari akun emak-emak Leslaril mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah. Gak terasa udah ngikutin kalian udah 2 tahun. Semoga jadi keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Ini doa baik juga. Wajib kita aminkan, mudah-mudahan dikabul ya. Mudah-mudahan Leslar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Kita lihat juga ke komentar berikutnya. Ada tanggapan dari Tengku Safik yang mengatakan, Sweet, katanya tuh, wow, sangat romantis banget ya, idola kesayangan kita. Masya Allah, walaupun di luar sana memang banyak sekali orang-orang yang tidak baik, yang selalu syirik, tetap. Di balik itu pun banyak doa-doa yang tentunya mengalir untuk Lesti dan Bilar Masya Allah luar biasa untuk pasangan Lesti dan Bilar Kemudian persahabatnya Bunda Lesti pun Ini mengunggah sebuah postingan di igas pribadinya Foto Rizky Bilar Dan kita lihat ada love yang diberikan oleh Bunda Lesti Dan kalimat yang diposting Ini terkhusus untuk Rizky Bilar juga di situ dituliskan selama tanggal 24 yang sudah lewat beberapa hari lalu, WKWK, di tempat yang sama, tepat dua tahun. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah mempertemukan saya dengan suami Rizki Bilar. Ini Masya Allah banget ya. Selalu tak lupa dinner tanggal 24-nya, seperti permintaan dedek dulu, tiap monseri dan kakak mewujudkan. Cinta tak perlu banyak kata yang penting tindakan nyatanya. Wow Inilah tentunya les dan lar yang selalu membuat happy, yang selalu membuat kita bangga pastinya. Masya Allah, doakan selalu yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat juga ya ini ada momen spesial juga yang terdapatkan di acara Dangdut Akademi 5 semalam Pasti kalian tentunya merinding banget ya saat mendengar suara Bunda Lesti dan Papa Vildan ini nyanyi bareng duet bareng di acara The Akademi 5 Ini emang duet yang sangat terpopuler banget Selalu membuat kita semakin kagum dengan suara indah mereka berdua Masya Allah duet Bunda Lesti dan Papa fildan yang membuat kita semakin terhanyut persahabat ya, dalam suasana feel Bunda Lesti dan Papa fildan luar biasa dan kita lihat juga persahabat ya ke momen selanjutnya, ini ada momen kocak banget nih di vlognya leslar Entertainment coba kita lihat momen ini persahabat ya, saat Bunda Lesti menunjukkan sesuatu di HP-nya, persahabat ya kita lihat aja Papa Bilar ini kepo banget ya dan pengen tahu nih apa sih yang tentunya diributkan <laughs> ini kelakuan yang selalu membuat kita bahagia sekali ya dengan tingkah laku yang kocak dari seorang Rizky Bilar dan Bunda Lesti Masya Allah inilah kebahagiaan yang selalu kita dapatkan lewat channel Youtube Leslar Entertainment dan kita lihat juga ke kabar selanjutnya info sementara polling online Kapal Media of Dears 2022. Leslar masih di posisi kedua nih, persahabat. Yuk sama-sama terus voting ya. Jangan sampai lupa, semangat terus. Jangan kendor semangatnya, tetap kompak dan solid. Lesti dan Bilar mendapatkan perolehan voting 265.798 votes. Sedangkan di posisi pertama masih pasangan Rangga Azob dan Haiko van der Vecken. Dengan perolehan votinya 269.113 votes per sahabat ya Cuma beda sekitar 4 ribuan saja Sama-sama kita kompak terus Semangat terus untuk mendukung Lesti dan pilar Selanjutnya disimak juga bersahabat Ini ada momen yang sangat spesial bahagia banget ya Untuk kita semuanya perhatikan deh Ada salah satu orang yang sangat baik yang memberikan hadiah BBL sebuah mobil ini mobil mainan juga persahabat ya tetapi memang luar biasa Masya Allah berkah dan tentunya rezeki anak saleh, yang dimana banyak orang-orang baik yang selalu sayang kepada BBL momen ini diunggah oleh akun Leslar Candu kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat Hadiah untuk Abang El dari Auntie Ella Semoga berkah Kak Ella dan hadiahnya bermanfaat untuk Abang El, amin Masya Allah Kak Ella nih, orang baik banget ya Kak Ella ini adalah salah satu teman dari Admin Leslar Candu Masya Allah berkah selalu ya untuk hadiahnya Mudah-mudahan bermanfaat untuk Abang Fatih Luar biasa banget kita bangga, pastinya kita selalu bahagia Karena banyak orang-orang yang selalu tulus, menyayangi, mencintai keluarga Leslar Kita masih menunggu kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan Kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.